Eh kita sekarang mana? Memperbaiki, memperbaiki Lampu Sen Dan mana? mana? Dan agia mana, dan, Yang mati mana, Papa? Tidak nyala Mana, Pak? Ini, ha, ini Mana? Ah, nyala ya. Hmm. Ah. Oke, okay, kita perbaiki, perbaiki. Lampu sen dan klakson. Klakson. Agia yang mati. Oke, okay, kita coba cek screennya ada di sini kita buka yuk begini cara mukanya kita tarik dari bawah oke okay. oke okay. oke nah oke okay berat berat ya berat oke, letak di sini nah, ini dia screen kita coba cari dimana mana screen klekson dan lampu sen oke di sini ada skema secek oke ini dia ini, hmm. sini. Oke, okay. kita coba ambil penjepitnya dari depan. Oke, okay. oke. Okay. Oke, okay, kita coba lihat penjepit spring di sini, ah, ah, kita coba buka ini di sini, ini, nah, hmm. Sini juga ada cadangan, spring cadangan, coba kita ambil yang 10 ampere. Oke, okay, adik. Oke, okay, ini dia. Spring cadangan. Oke kita kembali ke kotak screen. Oke kita cabut ya. Ini dia screen klakson. Up. Kita cek dulu. Ah, nah itu dia putus ini nah ini dia yang cadangan yang masih bagus oke adik ini masih bagus kan adik ini cadangan screen cadangan yang yang baru kita pasang Hmm, oh, hmm, Oke okay, kita pasang di sini di sini posisinya yang tadi kita kembalikan screen yang pengganti screen penggantinya Oke okay. Oke okay. sudah terpasang Oke, kita coba. Kita tes, kita coba ya. Oke, kita coba apakah sudah pulih kembali lampu sen dan klakson. Kita cek apakah sudah pulih, pulih. ya kan? Hari uh -uh, oke, okay. coba hidupkan kontak. Oke, okay, sudah kembali pulih lampu senya, hmm. klakson, oke, okay. sudah selesai, oke, okay. mantap, oke, okay. terima kasih, terima kasih telah mengikuti video kami kolaborasi oke oke dah